Lihat-lihat, gak, <mau> liat -liat> gak aneh aja juga malu Kenapa kalau kemana-mana nanti ah, Nantilah, Nanti kapan? Ya, tunggu aja ada saatnya pacaran <coughs> Tunggu, tunggu emang lu laku, kagak. lah orang muka lu pucok. <tuk> hai, <sihir> ya, sama lu juga kayak biawak. Iya, hai, hai, hai, hai, gak ya, sehat anak muda, oke, okay. santan, oke okay, siapa, ya, gimana caranya biar pacar gua, uh, lalu banyak percintaan, mau buat, kenapa, sama aja, lo mana yang ya kan lu itu anak muda, pernah hal itu percintaan, iya ya. emang gua anak muda, terus, gua juga jomblo. Half hours later kalau lo mau boleh apa enggak? Nah, kenapa namanya apa nih? lagi cuma terjatuh aja boleh. Nah, Ada minusnya? Gak? Apa, apa sih? Apa aja minusnya? Apa sih? Ya betul lah ya. Cuman minusnya dikit. Gak pernah pacang foto cowok buat. kasihan amat. Kasian ya. <tuh> Tapi, kok? Tapi, jalan Tapi, bohong Tapi, kok? Tapi, oh, <laughs> ya. Mas Sombong amat kok? Tapi, kok? Tapi, Boleh buat masa depan Buat Buat kok? Tapi, kok? Tapi, kok? Tapi, kok? Tapi, kok? Tapi, kok? Tapi, kok? Tapi, kok? Tapi, kok? banget Karena